Dan hilang Bayanganmu Menghiasi di setiap malamku Takkan musnah Cinta ini Dan selalu Da da da, da. Menghiasi di setiap malamku Takkan musnah cinta ini Dan selalu ada dalam hati.